Oke Pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara redeem kode di Nintendo Switch ya. Baik itu kode mungkin e atau mungkin kode game gitu ya atau mungkin kode Playcoin. nggak tahu sih ada atau enggak tapi saya uh, di emulator 3DS ada yang namanya Playcoin gitu. Dan untuk redeem kodenya gampang banget kalian cukup ke e aja tapi pastiin kalian pakai koneksi internet gitu atau mungkin kalian connect ke wifi atau ke hotspot atau tethering pokoknya kalian connect internet lah ya tinggal kalian buka aja nintendo e shop dan tinggal kalian tungguin ya sampai kebuka dan kalau lama jujur ke menurut saya ini wajar sih <laughs> karena bisa dibilang apa ya jelek banget gitu untuk apa untuk uh, wifi nya gitu untuk nintendo ya mungkin karena nggak resmi di indonesia mungkin ya jadi ya kalau kalian mau cepat mungkin kalian bisa pakai lan mungkin ya kalian konekin ke dockingnya dan kalian pakai lan. dan setelah kebuka gitu, setelah kalian tungguin, di sini kalian bisa langsung ke yang paling bawah dan sini kita bisa enter code ya. dan di sini ada tulisannya gitu ya, this types of codes can be entered below gitu ya. jadi ini ada tipe-tipenya gitu ya. di sini ada Nintendo eShop, prepaid codes atau mungkin ya kalau kalian beli di Tokopedia, Itemku dan mungkin yang lain-lainnya kalian bisa redeem kodenya. dan sini ada 16 kode gitu ya, 16 kode 44444 4, 4, 4, gitu, jadi ada empat uh, bagian, satu bagiannya itu adalah 4 kode gitu, jadi ada 16 kode. Kalau kalian tahu untuk PS itu adalah 12 ya, untuk Nintendo adalah 16 gitu. Dan di sini juga kalian bisa uh, redeem untuk online membership gitu ya, selain dari e-shop uh, prepaid codes dan juga ada ada uh, redeemable codes gitu. Dan mungkin maksudnya redeemable codes ini mungkin Playcoin saya cuman saya nggak tahu juga. Karena saya jujur baru pegang Nintendo saat-saat ini gitu Atau mungkin beberapa bulan belakangan ini saat saya beli Nintendo Switch gitu Karena saya nggak pernah beli konsol Nintendo sebelumnya ya 3DS, 2DS, uh, SNES atau mungkin DS saya belum pernah beli Tinggal kalian masukin aja, kalau di PS kalian harus masukin satu-satu Jadi kalian masukin satu-satu misalnya empat uh, kode gitu ya Kan ada 12 digit ya Itu ada tiga bagian, setiap bagian itu ada empat kan jadi kalian harus masukin misalnya 4 kode dulu gitu kan Terus kalian oke okay, Terus kalian masukin lagi gitu Untuk Nintendo enggak gitu Tinggal kalian masukin aja semuanya Nanti bakal kepisah sendiri kayak gitu Contohnya kayak gitu Dan udah tinggal kalian uh, Oke okay aja gitu ya Dan nanti bakal Kredim uh, gitu Cuman ini karena Ya mungkin karena sini Kodenya ngasal ya Jadi kodenya tidak dikenali Dan mungkin uh, Kita akan coba lagi nanti Dengan kode yang benar Mungkin ya Tapi karena saya belum beli kodenya Mungkin ya yeah, Nanti lagi lah Mungkin saya akan coba uh, Off kamera Mungkin nggak di record gitu, nggak di -record. Dan ya jadi cukup segitu doang sih Untuk video tutorialnya Mungkin ini video tutorial Untuk pemula ya nggak jadi masalah sih Untuk pemula gitu Dan ya yeah, memang Gampang banget Tinggal kalian buka e-shop Dan kalian cukup klik uh, yang enter kode atau kalian tinggal pilih aja yang enter kode dan ini untuk pemula gitu ya yang mungkin yang baru uh, main Nintendo Switch atau mungkin yang baru ke dunia konsol gitu ya dan basicnya sebenarnya sama aja sih kayak PS juga sama dari PlayStation Store ya untuk uh, kodenya gitu dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan Thanks for watching bye-bye